Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh menyelesaikan tugas kami. Dan juga hari ini kami pertemuan untuk uh, modul 6. Kiranya kau yang menolong kami agar setiap latihan, setiap kegiatan yang kami kerjakan pada hari ini dapat kami selesaikan dengan baik. Kami mau menyerahkan pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. amin ya Amin. Teman-teman, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. silakan dinyalakan kameranya ya. Baiklah, teman-teman. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Oke, teman-teman. Lihat ke kamera semuanya. Senyum. 321 dua satu. Baik, sudah. Terima kasih, teman-teman. Hari ini kita ada kuisis, teman-teman. Kuis, kemudian ada evaluasi yang teman-teman nanti akan isi. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu ke morning ya, teman-teman. Ini morning kita, teman-teman. Saya ngingetin terus, jangan lupa untuk presensi di morning, karena ini yang tercatat di sistem ya. Jadi, lakukanlah segera. Ini sudah jamnya, bisa diceklis hadir. Teman-teman, silahkan lakukan mandiri ya. Kalau hadir di Zoom, berarti hadir kelas, silahkan presensi terus. Nah, pertemuan kita itu setelah UTS itu tinggal sisa sekian pertemuan. Hari ini kita modul 6. Minggu depan kita masih ada pertemuan tanggal Kita masih ada pertemuan tanggal 28 sebelum libur Idul Fitri. Nah, ini kita akan kerjakan lab 3-nya. Jadi hari ini kita nggak akan kerjakan lab 3-nya, tapi di pertemuan 10 nanti kita kerjakan. Lalu setelah itu tuh ada libur Idul Fitri, dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Harusnya perkuliahan nggak ada ya. Nanti masuk lagi itu di tanggal 9. Nah, kita kelasnya hari Kamis tanggal 12. Nanti di sini kita akan bahas modul 7. Modul 7 ada labnya, berarti ini modul 7, lalu ini juga modul 7 pertemuan 13 ini modul 8 9 lalu 10. Terus di assignment saya ngingetin lagi tentang uh, ini ya, modul kita hari ini unit 6 ada isi itu lambda sama elastic bin stock sama lab 3 di pertemuan berikutnya. Ada kuis kecil, kuisnya ini kecil sekali ya, teman-teman. Kalau kuliah beneran yang offline itu pasti ada pretest. Nah, karena kita kan nggak bisa ya, belum belum offline, maka ada kuis kecil. Ini minta bantuan untuk dikerjakan. Beberapa kali itu saya lihat, kuisnya itu hanya dibuka, tapi nggak ada jawaban. Jadi kosong aja. Ke checklist sih namanya ada, di list, tapi nggak ngerjain. Nah, teman-teman tolong pastikan sampai beneran submit ya. Ini saya ngingetin lagi. Terus, ada assignment juga. Ini nanti teman-teman harus isi juga. Silahkan dilengkapi. <tuh> Dan Pemenangnya adalah di posisi satu, Jeremia Garut Halim. Selamat, Jeremia! Posisi 2 Rifki, posisi 3 Bernardus Oke teman-teman.